So mm -hmm. Kebenaran milik siapa? Allah! Kebenaran milik siapa? Allah! Apakah Allah membiarkan sesuatu yang miliknya itu kalah? Apakah Allah akan membiarkan sesuatu yang menjadi miliknya kalah? Ya. Kebenaran milik Allah Dan Allah pasti memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya Yaitu kebenaran Jangan pernah capek, tidak ada kata capek Tidak ada kata lelah Tidak ada kata kaput Tidak ada memperjuangkan kebenaran Dan memperjuangkan keadilan Kita sama-sama berjuang buat apa? Untuk bangsa Untuk agama Untuk islam Untuk negara Untuk rakyat Kami di keluar masuk penjara, Demi siapa? Demi islam Demi, Demi, Demi apa? Demi bangsa Demi apa? Demi rakyat Berkali-kali saya bilang Kita tidak pahamkan pemerintahnya Dalam akhidah Akhidah syarikat maturi di masyarakat Syafi'i, haram menjatuhkan pemerintah yang sah Yang kita lawan di solimannya Yang kita lawan kemungkarannya yang kita lawan ketiga adilannya yang kita lawan kebohongannya yang kita lawan kebiadapannya, itu yang kita lawan Ini yang kita bela rakyat rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kalparan rakyat yang dianiaya, rakyat yang nyegohi rakyat, rakyat, rakyat yang sengsara ini yang kita bela ini yang kita perjuangkan seluruh oleh karena jangan berantau takut untuk membeda agama, membeda bangsa dan membeda negara kesatuan Republik Indonesia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 ya laki-laki bisa ditumpang kejari mereka hmm. kebanyakan perempuan ibu-ibu sempat tak hati jadi kalau mau berjuang, enggak, enggak, enggak, enggak itu pilihannya, kita tidak putih-putih jangan kau aku-aku ada habib, wooo, para datu habib masuk penjara pada melempong kayak kerumpuk sumak kau apa, kau bilang enggak kau bilang enggak kau nah, sempat tak hati tapi sekali lagi, bismillah, arah tetap akan ada seluruh rumah. Maka beliau pun di Oleh karena yang saudara-saudara sekalian. Dan yang terakhir, yang paling penting, ketika antri, ketika trik, di situ anak mengatakan, bahwasanya majelis hakim yang mulia, di mata manusia, tapi beruntung belum mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak bahan عنا بحر حفل سيدنا المصطفى المختار عنا بحر حفل أسر الهنين والبدى عنا بحر حفل من اسمها مخصوظة في القرآن الكوفى سيد جوجو سؤال الأبيان تكبير مصطفى المعطان سيد سؤال النام لأنه ليسينا القرآن الهنين من saya bahar, saya cucu seorang wanita. di mana wanita tersebut, Allah tulis namanya dalam Al-Quran sebagai Al-Kawuf. Saya baharul sumpah, sebagaimana sumpah-sumpah saya yang dulu setiap peduli dan setiap persilangan. Bahwasanya saya baharul sumpah, demi Allah selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, kesuliman, penindasan, dan ketidakadilan maka selama itu saya tidak akan pernah tunduk tidak akan pernah menundukkan kepala saya akan selalu tegak berdiri untuk melawan keseluruhan tersebut penindasan tersebut kemungkaran tersebut sampai titik darah hadisam Saudara Saudara kalian mungkin melihat saya ingin mengharapkan sebaik saja saya tidak perlu bisa saya tidak perlu bisa kenapa? Anda ingin saya maju dalam keadaan berdakwah menyampaikan kebenaran Beliau, saya mati, pulang malam Ibu saya, ibu saya, anak istri saya. Ibu saya, saya bilang ayah sebelah sebelah. Saya Jika usaha suarakan diri, usaha kaki-kaki. beliau beliau rela di penjara. Kenapa? karena beliau, beliau, beliau menjadi kau jauh datuknya beliau-beliau Kau jauh datuknya beliau-beliau rela memegang tongkat perjuangan jauh rela di Dadu datuk kita Ente orang warisannya harta, ente orang warisannya tanah, warisan itu kita orang parah pejabat itu apa tuh? itu kita orang dibitnah, dihina, dicaci, dimaki, diusir, warisan kita orang diasingkan, di di di dipenjara, dan warisan kita dibunuh. Itu merupakan warisan yang mau gak mau harus kita terima karena kita memperjuangkan kebenaran. Kita ingin membersihkan Indonesia dari para pejabat-pejabat yang soleh. Kita ingin membersihkan Indonesia dari para pejabat-pejabat yang mengkhianati rakyat. Kita ingin membersihkan ke Indonesia kemarin 17 Agustus Indonesia telah merdeka. Ya, Indonesia telah merdeka dari Jepang, Indonesia telah merdeka dari Belanda. Tapi dari Allah, Indonesia belum merdeka dari ketidakadilan. Indonesia belum merdeka. merah putih merah kami pemuda politik Indonesia bersumpah kami akan tetap tegak berdiri tidak akan pernah mundur membela Indonesia tidak akan pernah berhenti sampai mati tidak akan mundur walaupun harus hancur Siap hancur Indonesia siapin Indonesia asal bangsa kaya ya. siap paha bangsa itu ya. terakhir banyak orang ngomong begini apa itu Indonesia? apa itu cuma itu mencari keras Kalau oke kayak habib kayak terima datang Kalau datang ke Tapi mungkin ada itu orang akhirnya iya betul. Cuma itu orang bawa kau idah, mau bawa jadi potong-potong bagi moga dan kasurasi kasur silah di lafil harf bainal qabail itu ada juga kok dalam kita karena inilah alhamdulillah bagi moga dari diri mematangkan pedang untuk apa untuk mencegah peperangan antara tawilah bukan untuk menjadikan kezaliman bukan untuk menjadikan kemakmuran bukan untuk menjadikan ketidakadilan bukan kita hadir-hadir sekarang enam par pemerintah isu pemulung Ninjit-ninjit kita jaman dulu Pakai tangan Contoh 1000 bukti So 10 itu yang dulu secara sendiri Fakta orang terakhir ini Abdurrahman Beliau pernah tempeleng seorang Sultan Sultan ditempeleng karena ngambil pajak dari rakyat Berarti itu ngomong So 10 bukti ya Abdurrahman Nashebur Berarti kan Berarti itu ngomong gitu Hehe Dan he. di sini Anak-anak tidak ada yang bisa meragukan di sini orangnya ada satu juta habib cukup mana sendiri? wah lontaran sekali itu jadi pelajaran yang cuma ada di habib dari semua di habib di luar cinta itu yang alhamdulillah Selamat ulang